Kali ini saya ada di jalan Banten dalam rangka mau menuju ke Banten, arah Banten. Kali ini saya ada di berada di Banten yaitu situs Abang Banten ini merupakan uh, peninggalan sejarah dari Kerajaan Banten yaitu situs Pangindelan Abang di mana situs ini agaknya merupakan salah satu pengairan waktu zaman Banten berkuasa dalam kesultanan Banten. Nah itu kelihatan apa namanya seperti pagar, tembok, tembok beton, itu dulu merupakan istana kerajaan Banten yang disebut eh, dengan Sulusohan ya kan situ. nah ini kalau kita pernah ke Madinah Banten ini didesain sedemikian rupa sehingga mirip dengan Masjid Madinatul Masjid Nabi di Madinah Tuh, kita lihat ini adalah merupakan dulunya Kesultanan Banten yang sejak Bapak Gubernur baru Bapak W.H. Alim Banten didesain sedemikian rupa mirip dengan di daerah Madinah, eh, itu lihat itu, payungnya. Tuh. Ini kalau kita ada di Madinah seperti ini. Mohon maaf. Masuknya silakan disiapin berangkornya. Semoga niat dan kondisi terlibur. Nih, kalau kita lihat, Dulu dari jauh kelihatan menara Banten, masjid Banten. Kalau kita pernah ke Madinah itu pasti ingat seperti inilah payung-payung-payung yang ada di alaman Madinah. Oh. Begitulah ada ini. arah Masjid Banten dan itu kelihatan dari jauh Masjid Masjidnya ini geduk geduk Masjid Banten yang ada kalau ada orang kain apa kita nih kayak udah orang kain apa kita nih ya bagi banten kita nih. Siapa ngatur kota? dulunya tempat wudhu, air, tuh bersejarah, banyak di sini para pejarah sambil ada juga yang menuntut ilmu berpuasa dan segala-segalanya di sini berdua bersejarah dari Kesultanan Banten Sultan Al Sultan Onah Senudin Taman Yusuf yuk kita lihat dalam masjid ini kita lihat pembalas sholat nih masjid di pelataran masjid ini Mimbar, Masjid Banten, menunggungnya sejak ke Sultana Banten, Sultana Nasuddin, terus ke Sultana Nasuddin, sampai hingga sekarang Sultana Banten, Sultana Nasuddin. sultan dan ada. Ini merupakan mimbar daripada Masjid Agung dan dan juga bagaimana ini. Kita lihat situ.